Dipilih Tuhan Kau yang pertama Untuk masa depan dan selamanya Dialah cahaya Tentunan kesurga Dengarkan mereka Tak berhenti berdoa Aku yang kau pilih Kamu yang ku pilih Selamatnya I'm gonna marry you I know that you'll be my I'm gonna give my all You're the only one Tell them everything This is just beginning Jangan tinggalkan aku satu jatuh. You're the only one. Ku pilih kau jadi imamku bukan yang lain. Cinta ini hanya untuk. Kau bukan main bersamamu, aku hadir selamanya hingga akhir. Terima kasih, tuh, semua. rasa saya kau berikan untukku. I'm gonna marry you and know that you'll be mine. I'm gonna give my word. You're the only one Tell them everything This is just beginning Jangan tinggalkan aku Di satu jatuh I'm gonna marry you I know that you'll be mine I'm gonna keep my word jangan tinggalkan aku di satu jatuh oh. You're the only one You're the only you